Halo sahabat safety trainer, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menyampaikan perihal sertifikasi kompetensi untuk ahli keselamatan kesehatan kerja umum atau biasa kita kenal dengan AK3U Sertifikasi ahli K3 umum ada dua yaitu yang dikeluarkan oleh Kemnaker dan BNSP sehingga saat ini banyak pertanyaan dari para praktisi keselamatan ataupun juga para calon praktisi keselamatan yang ingin mengambil sertifikasi pelatihan ini menanyakan kepada saya ataupun kepada staf saya. Apa yang membedakan sebenarnya antara sertifikasi Ahli K3 Umum yang dikeluarkan oleh Kemnaker ini dan yang dikeluarkan oleh BNSP? Untuk itu Kali ini saya akan mencoba mengklarifikasi perbedaan keduanya Sahabat safety trainer, sebelumnya mari kita pahami dulu apa sebenarnya ahli K3 itu? Ahli K3 adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi jalannya Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Pada dasarnya penyelenggaraan keselamatan kerja berfungsi untuk menjamin keselamatan para pekerja dengan melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, promosi kesehatan, pencegahan bahaya di tempat kerja, pengobatan, dan rehabilitasi. Sahabat safety Trainer, ada lima perbedaan utama sertifikasi ahli K3 umum yang dikeluarkan dari KEMNAKER dan BNSP. Namun, Sebelum saya menyebutkan kelima perbedaan tersebut, saya mohon dukungan Anda, mohon klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Pertama, lamanya waktu pelatihan. Ahli K3 umum Kemnaker, waktu pelatihan yang dibutuhkan adalah 12 hari. Sedangkan, Ahli K3 Umum BNSP, waktu pelatihan yang dibutuhkan adalah 4 hari untuk masing-masing tingkatan, yaitu Ahli K3 Muda, Ahli K3 Madya, dan Ahli K3 Utama. Kedua, dokumen yang diterima setelah pelatihan. Peserta sertifikasi AK3U KEMNAGER akan menerima Tiga dokumen sekaligus, yaitu Satu, lisensi K3 Dua, surat keputusan penunjukan ahli K3 Tiga, sertifikat keikutsertaan dalam pembinaan calon ahli K3 Di samping itu, KEMNAKER akan memberikan satu PIN dan satu lencana yang bertuliskan "Penegak Ketentuan K3, Pancakarsa, dan Ahli K3 Kepada Para Peserta Pelatihan", sedangkan peserta Ahli K3 Umum (BNSP) akan mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan ketiga. Masa berlaku sertifikat dan cara perpanjangan Keduanya sama-sama mempunyai masa berlaku selama tiga tahun Namun yang membedakan adalah Cara perpanjangan dari sertifikat tersebut Sertifikasi Ahli K3 Umum kemnaker Yang harus diperpanjang adalah Lisensi K3 dan SKP-nya Setelah masa Berlaku habis tiga tahun, peserta cukup mengajukan permohonan, dan tidak harus mengikuti pelatihan atau ujian ulang. Memperpanjang sertifikasi Ahli K3 Umum BNSP, maka harus mengikuti ujian ulang untuk memastikan apakah Anda masih kompeten di bidang tersebut. Keempat, dasar hukum. Keduanya sama-sama mengacu pada regulasi yang sama, yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun perbedaan sertifikasi dari KEMNAKER dan BNSP ini adalah tentang penunjukan ahli K3-nya. Penunjukan ahli K3 KEMNAKER mengacu pada Permenaker 02 tahun 1992. Sertifikasi Alika 3 BNSP mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Cap 42 Garing Men Garing 3 Garing 2008 tentang penerapan SKKNI Ketenaga Kerjaan Bidang K3 Sedangkan perbedaan yang kelima adalah Kompetensi Seorang ahli K3 Kemnaker Lebih dituntut untuk menguasai Perundang-undangan terkait K3 Organisasi K3 Dan Pembuatan laporan K3 Yang bersifat wajib Sedangkan ahli K3 BNSP Memiliki tujuh kompetensi yang harus dikuasai sesuai dengan tingkatan sertifikasi yang diambil Demikian lima perbedaan utama antara sertifikasi ahli K3 umum yang dikeluarkan KEMNAKER dan BNSP Mudah-mudahan makin memantapkan niat kita untuk mengikuti Sertifikasi kompetensi yang akan kita ambil Sukses selalu para praktisi K3 Selalu tingkatkan kompetensi Anda Untuk sukses karir Anda ke depan Jangan lupa Klik subscribe Bunyikan loncengnya Like, komen, dan share Salam Sertifikasi